yang nonton mau join silahkan, silahkan langsung ke discord ya biar join wah, hanya pemulaan nih stapok nih tiga delapan lima puluh delapan anjir dikit lagi cok kamu di mana mah wipon wipon ah dua di ya, jalan aku lewat padahal di situ tadi sudah tapi itu detiknya udah hampir habis lagi, pulau tapi stop kalau gua baru datang ya gua dari admin. Di kantin matinya di mana? Di wipon Mana? Di wipon pun siapa tadi enggak tahu gua temu ada report langsung gua. Nanti gua dikira ngebiarin anjir. Makanya ini antara Ronato dan Ding enggak tahu gua dan dua. Yang satunya belum ketemu ya. Apo. Tapo tadi pian dari, dari pinanya ceramah pinanya heder hari ini. Iya iya. Nah. nah ada. Soalnya juga uh, kalau misalkan ini kan emergensi awal-awal gini nih ciri khas Tapo udah mainnya nah, <laughs> iya. <laughs> iya, <laughs> iya. Iya, Tapo nih semalam. paling sering mengutak-atik sabotase dia. <laughs> <Nih>, Dah <Daskut>. iya, <laughs> spoiler. Gua iya, Tapo iya, sih. Malang. Ini pasti kalau salah Asum, gua nuduh Tapo, gua nih bumerang juga gua ajar. Murang. Jangan murang. gua, Cok. Gua gua orang baik nah, ya. ya. ya. ya. oh, fix diam-diam, Mawang gua alias dia Mawang itu diam-diam Itu mampus lu. Berarti, berarti mayatnya direktor. <tuh> Ada yang berenang, Rin. Kah, Osh. Lari <laughs> Hileo Hileo ini mah <laughs> curiga gue sama hilew hilew itu dari asisten kerjaan dia ah dia diamin soalnya gini soalnya gini gue dari elektrikal ketemu Elektrikal uh, ketemu hila. si, uh, anu, ketemunya di storage kan Gua mau ke elektrikal, ketemu Hileo naik yeah. Hileo pas gue ke reaktor langsung ketemu sama si Hileo kok tiba-tiba ada Hileo. "Ventilasi nih," hila. kata gue kan, <laughs> "ya udah, pembelaannya gimana? Pembelaannya gimana? <tuk> gimana? Gimana lu? pembilan dulu, jangan patu lu. Lu langsung ke sana kah? Kecuali lu langsung ke reaktor." Kenapa lu ngeliling gitu lo maksud gua. Gua tadi sengaja ke elektrika, ke kalau gua coba lihat-lihat Dia lihat bisa Iya. <laughs> yeah. tidak bisa. Gua lihat-lihat siapa tahu ada mayat gitu kan setelah ditinggalin Hilu ternyata enggak ada, tapi dia langsung ada di situ. Cuman kalau emang dia Oh, kalau lu langsung ke situ gua percaya sih, langsung sampai lu duluan. Cuman kenapa ngeliling gitu loh jadi jangan gua ya, dia habis ini dibunuh anjing. Gua nih udah mencoba mengekap ini. Capek-capek ngeliling. Iya J Dragon. Iya J Dragon langsung eh langsung ngopot ya. Habis ini gua ikutin J Dragon kalau heal salah ya. Kita lihat lagi, kita lihat dia lagi tadi lumayan. Gua bakal ngikutin J Dragon habis ini. Ngopot lagi. Pokoknya di awal tuh J Dragon sudah duluan sudah tibul ada itu. Oke oke. Jadi kita oh, habis ini gue ikutin. awal kita asal. gimana boy? Aus, ya Dan, Detektif. Dia ya, De uh, Detektif gimana uh, jutsu boy? Malang -malang. Eh, ma malang, e malang, -malang. Nah, nah, tunggu, duduk, sendiri imposter habis mati tadi. <quickest> Duh, <boyfriend> <aspect> cuci mawang. tangan mawang wah pintar kali ya bersilat lidah mawang oh iya nih hey. hey, mawang soalnya itu bilangin jambungan sambutan seawal anjir tadi sambutan seawal tapo anjir. udah gua pasti lah gua enggak pernah sambutan itu mawang oh si mawang oh bilang iya aku wajib, anjir gua mau <laughs> <laughs> mawang gak bisa ngembela Tudu -tuduan diri tuduhan iya Mawang cepet banget dia langsung ke reaktor Deketan gua ke electrical daripada storage ke reaktor ngelilingnya